Kedekatan Ferel, Bramasta, dan Ranti Maria semakin bikin baper para penggemar sejak keduanya menjadi pasangan dalam sinetron putri untuk pangeran. Apalagi baru-baru ini, Ferel menggugah foto dengan keterangan seolah menyatakan cinta kepada mantan Amar Zuni tersebut. Keduanya juga terlihat sangat mesra saat menghabiskan waktu bersama. Tak ayal jika banyak yang mengira kalau Ranti dan Ferel memang berpacaran di dunia nyata. Kalaupun tidak benar, para penggemar juga tak keberatan untuk mendoakan mereka agar benar-benar berjodoh di dunia nyata. Tak cukup dengan postingan foto mesra tersebut, Ferel kembali menunjukkan kedekatannya dengan gadis belas peran Korea itu. Lewat sebuah postingan foto di Instagram pribadinya, Ferel dan Ranti tampak begitu lengket seperti pasangan sungguhan. Adegan romantis ini terjadi saat keduanya diundang di acara ulang tahun salah satu stasiun televisi swasta. Dalam potret tersebut putra sulung Vena Melinda ini tampak terus memepet kepada Ranti Maria Ia seolah tak ingin jauh dari Ranti Maria Tampak dari kejauhan, Ferel terlihat begitu mesra dengan pose seperti berbisik pada telinga Ranti Tak berhenti di situ, pada slide 2, Ferel terlihat memeluk mesra Ranti dari arah belakang Tangan gagahnya melingkar di pinggang ramping Ranti Maria Sementara Ranti juga ikut memegang tangan Ferel Keduanya tampak sangat menghayati saat didampuk menyanyikan sebuah lagu di atas panggung Sementara di slide terakhir, Ferel terlihat menggenggam erat tangan Ranti Maria Pandangan keduanya tertuju pada tangan masing-masing yang saling bertautan Pasangan ini benar-benar membuat baper